assalamualaikum selamat datang di channel Cece. kali ini aku mau bikin sosis limut ini benar-benar enak dan favorit anak aku nah kalau kalian pengen tahu resepnya dan cara buatnya langsung aja tonton video ini sampai habis ya ini aku kupas dulu sosisnya untuk sosisnya ini kalian bisa beli merek apa aja terserah yang ada di tempat kalian Nah aku juga mau siapin tusukan sate seperti ini. Nah ini aku tusukan dulu di sosisnya seperti ini ya, supaya nanti sosisnya itu gampang untuk dipegangnya. Jadi seperti ini, lakukan semuanya sampai selesai. Jadi untuk tusuk sosisnya itu pelan-pelan aja, supaya nanti enggak patah sosisnya ya. Dan ini sosisnya udah selesai, aku tusuk-tusuk semuanya. Setelah ini aku mau siapin dulu untuk tepungnya. Nah ini sosisnya udah siap ya, kita sisihkan dulu. Ini aku mau siapkan untuk tepungnya, aku pakai tepung terigu yang segitiga. Atau tepung terigu yang proteinnya sedang. Seperti ini. Kalau kalian mau lebih keriting lagi, nanti selimutnya kalian bisa pakai tepung terigu yang mereknya cakra kembar atau yang proteinnya lebih tinggi, nah ini aku tambahkan satu saset roiko untuk roikonya sesuai selera aja kalau kalian gak suka pakai Kaldu bubuk kalian bisa menggantinya dengan garam. Nah seperti ini kita aduk-aduk supaya roikunya tercampur rata. Nah kalau udah tercampur rata, ini aku mau siapin dulu airnya, ini air biasa untuk pencelupannya ya. Jadi sosisnya nggak perlu dimarinasi karena sosisnya itu udah enak dan tepungnya udah dikasih bumbu kayak tadi kaldu bubuk, ini udah gurih banget. Setelah kita celupkan kita guling-guling di tepungnya seperti ini lakukan proses ini secara berulang-ulang ya supaya kita mendapatkan ketebalan yang kita inginkan jadi setelah kita tepungi langsung kita celupkan lagi nah ini kita tepungi dulu lalu kita celupkan dan kita tepungin lagi untuk proses ini bisa diulang-ulang sesuai selera kalian sampai ketebalannya sesuai yang kalian inginkan usahakan setelah kita tepungi begini nanti langsung digoreng buat kalian yang belum subscribe di channel aku tolong subscribe dulu ya agar channel aku ini makin berkembang terima kasih nah ini masih aku lakukan penyerupan seperti ini dan aku lakukan terus penempungannya supaya nanti ini sosisnya bisa jadi tebal Pokoknya lakukan aja berulang-ulang ya sampai ini benar-benar ketebalannya itu sesuai dengan keinginan kalian. Untuk sosis selimut ini juga bisa untuk ide jualan juga. Ini benar-benar ekonomis banget, cara bikinnya juga gampang. Nah seperti ini sampai benar-benar nanti tebal dan agak keriting seperti ini Nah kalau udah keriting seperti ini kita langsung goreng aja di minyak yang begitu panas banget Saran aku pakai api yang sedang aja jangan terlalu besar nanti hasilnya itu kurang bagus Kalau apinya terlalu besar asalkan minyaknya benar-benar panas banget ya Nah seperti ini kita balik-balik supaya tidak gosong Nah ini udah kecoklatan, untuk sosisnya aku angkat dulu, aku tiriskan. Dan untuk selanjutnya aku mau goreng sisa sosis yang belum aku goreng tadi ya. Lakukan penggorengannya semuanya sampai selesai. Jadi setelah kita tepungin langsung kita masukkan ke dalam minyak yang panas banget seperti ini. Jangan lupa juga sesekali kita bolak-balik supaya sosisnya tidak gosong. Nah ini benar-benar enak banget, hasilnya tuh gurih dan kriuk banget. Ini bisa untuk ide jualan juga ya, ini juga bisa menambah nilai jual sosisnya. Jadi kalau biasanya kita jual sosis gitu aja, kalau ditambahin topping seperti ini, ini nanti harganya bisa juga agak lebih mahal dari sosis goreng biasa. Agar tampilannya itu tambah menarik kita tambahkan topping saus ini bisa saus tomat maupun saus sambal Jadi ini juga aku tambahkan dengan taburan lada hitam supaya tambah menarik Dan ini benar-benar anak aku suka banget ini dia langsung cobain setelah dia pulang sekolah Gimana Kak rasanya? Terima kasih udah nonton video ini sampai habis jangan lupa like share dan komen kalau kalian suka dengan video aku ini semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.